Aku pergi jauh ke tempat terindah, tapi aku merindukan Terjebak di surga dunia sejenak terlena, tapi tetap ku. subur selalu memanggilku tuh kembali pada rumah ku berasal kecil dan sederhana. jiwa hatiku melebur hatiku bersyukur apa yang telah ku miliki gemaripah lojinawi tanah yang tentram dan subur selalu memanggil kutu dan sederhana aku rindu ayah Ibu gemaripa loji Nawi tanah yang tentram dan subur selalu memanggil kutu Kata cinta yang tulus, hangatnya kasih sayang.